Oke, okay, guys. Nah, jadi di video kali ini, aku pengen ngeprank ngeprank streamer lagi, guys. Nah, disini aku pengen ngeprank streamer dari uh, Anonymous, guys. Ya, dia buka tim code. Apakah kita bisa masuk ke dalam tim code-nya, let's gue, guys? Ya, oke, okay, guys. Kita sekarang sudah masuk, ya, guys. Ya, alhamdulillah, masuk ke dalam tim code-nya dari streamer Anonymous. Ah, gua gitu. OPW rep bentar dulu ya, nih bukannya nggak mau apa-apa nih PC, PC nya skip dulu ya, yang PC skip dulu guys Oh gara-gara PC guys kalau misalnya pakai PC tuh, musuhnya bot anjir, nggak seru Oke okay, guys ya, dia kagak percaya kita gak dapet bot guys Tapi maledeki anjir, Tuh oh. oh, guys Tuh kalian denger sendiri tadi ya guys ya, coba aja Ulang ulang ulang ulang ulang Rancanya nih Oke okay. Sumpah, eh hey, itu apa namanya Muhammad Sarif, musuhnya bot loh. Nih. Asli dah gue mah Nggak bohong anjir. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Dia kagak percaya, guys. Dia kagak percaya Mo kita kagak dapat bot ya, guys ya. Musuhnya bot, eh sumpah anjir gua nggak bohong. Eh, Ayo, udah, pegang cakap gua, Bang ya. Pegang cakap aku, Bang. Dia kagak percaya, guys ya. Kita bakal tunjukkan ke dia, kita lihat reaksi ya, kita lihat reaksinya. Eh Oh iya sih orang sekarang itu kalau bintang 5 nggak bakal bisa main di PC. Eh tapi kok orang sekarang ya 50 puluh loh? Ah oh, <laughs> Hah? Kok baru tahu gak kemarin? Kemarin cuma 32 orang doang loh. Hahaha. <laughs> oh, ini udah, udah lancar, PC. Aku pakai bebas yang premium. Battle Royal bertempur dengan Mampu banyak jaya. ya? Ada cewek bang oke okay, oke, okay, let's, let's, let's go, let's go guys, let's go guys bisa bypass dia bang? nggak bypass, nggak bypass dia bypass bang yang premium masa? masa bypass? masih kelihatan itunya emulatornya? iya, yang premium bang, yang premium oh gitu ya? wow bukannya kalau bypass nggak kelihatan emulatornya? waduh wow. gimana deh, saya jelasinnya ya guys ya? enggak, setahu gue soalnya kalau bypass emulatornya nggak kelihatan, nggak ke -detek. wow, <laughs> oh gitu ya? yang nggak premium bang? premium berapa duit emang ya 20 bang Gue baru tahu loh. Oh, uh, let's go, let's go. Dapat SK. E. Wih, coy, double guys. Ternyata bypass itu enggak semuanya emulatornya ke... Ternyata, apa, kan apa Apa namanya? Enggak semuanya emulatornya menghilang ya? Wow. Ah, uh, kita oh, tahu gua tuh kalau oh, bypass itu dia emulatornya ke-detek. Ah, uh, iya kah? Nah itu kan yang gak premium gitu kan. Jadi fungsi <laughs> bypass tuh ngilangin uh, tampilan dari Elektrik yang bawa turun ya, lalu langsung langsung Budi auto budi auto comeback ya langsung langsung ya Kata, langsung langsung langsung langsung ngomong ya guys ya. langsung bisa main di PC. Maksudnya itu kalau bisa main di PC, Budi auto langsung bang. langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung aku langsung solo langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung <hasta> Ih! Nice, nice. cool. itu? <sauriller> ada orang, ada orangnya, ada orang ayah, ada jarak jauh, anjir. Kaya -kaya mana, Tadi di top papan sah... Itu tuh si si Makedo tuh. Kasih diamond. Di mana? Makedo, itu ya? ucapan banyak-banyak beribu-ribu -banyak, e, terima kasih banyak ah. so, atas kebaikannya semoga di mudahkan rezekinya Banti. Woi, emak bandel kali ya. robos aja lah mah. Ya. Woi, jangan kabur. Ya, coy. Sampe kabur kabur. Kabur kabur kabur. Daripada hal sana kabur kabur kabur. Eh, ya. hmm. balik lo. <laughs> yang juga Austrian. 55 ditandai lagi go, Bang. Cari musuh lagi. kena prank ya, guys ya. kena prank ya. Kita lepar geradat samping. Iya. Yeah. Yeah. woi Nice. Knock out, de. Salah lagi, guys. Global, guys. Double buru goreng, <laughs> ah, Dan kabur kok, aduh anjir bang bang. bang tolong bang, dia udah hs tolong bang. ah gak ditolong aku, sepak gak otak. nice, alhamdulillah. next. Ah, hampir turu guys. pokoknya aku pengen nggak nggak turu di sini ya guys ya. aku pengen nyamar jadi bambu ini auto, auto menang guys ya auto win. gas ini apa ya guys ya udah udah ada danger ada merah merah lagi guys. <laughs> itu ya guys ya apa namanya ga jelas guys ya monster ga jelas guys kemudian sih yang pake PC bisa main lagi biar yang lain bambing oh iya anak gepeng yang <tuk> ini guys kawan aku rupanya ya elah baru sadar ini hey, ada banteng sama gua oh turu dong ini GG guys Oh. Coba. Banyak banget. Enggak. enggak percaya. Disampet, Cuk. Kan ada cowok dia malah cewek yang suruh di. Hello, guys. Disampet, Cuk. Sue, Besok cari lagi digangguin aja bang anonimus ya guys ya. Digangguin si gue orang ini kill ya guys ya. <laughs> <laughs> orang itu udah dapat empat sih, habis sih. Sokap sih, sokap sih. Bunyi banget guys, udah kena ini. Lima. Tuh tuh tuh gila, guys. Kan. Ini guys di rumah ayam guys, rumah ayam. Sama ayam enggak sih? Putar bisa. Ya. Oh ini. Mati kok. ke belakang. Lemah kali. Lemah kali, oi ya. coba aku, cok. Mana? Wuh. balik dominating. <laughs> <tuk> <tuk> enak banget pakai Pak. susah banget Hayes Sabar guys. Berat, Kita oh, pakai. <tuk> <in -text. tuk> Mission accepted. Time ini jangan kendor. Let's go, let's go. Gila kan? <tuk> gak kena gak kena gak mati hehehe <tuk> ya. lagi ada lagi bang <tuk> kena yang kena monster gila itu deh hampir banget mati masih tidak belum mati bisa kita gas dulu kalem kalem bang ajing dadah gua sakit oh gila kalem bang terlulah suruh kode mau lagi woi oh, udah ya mati turun kode. Eh. turun kode. Oh. Uhuh. Killing spree. Mal lagi. ya guys ya. Uh. deket, -deket sana Mereka kira -kira nih. Kira-kira nih. orang ada orang. Kayaknya e, masih ada Bahkan sih temannya nih. Di luar zona kan? Harusnya sih, Alah. Sowe Jadi Eh. Ya kita main 2 persen 4 ya, Bang. Nah, itu dia. Dua solo, dua solo, eh dua squad, Pernah main di <laughs> Pernah, pernah. Trailim di <laughs> sakit enggak lihat dia ya, nah, aduh. Waduh. Let's go, Mamang. Oi. Nice, nice, nice, nice, nice. wow. <laughs> Oke okay, mantap kali. Nice. Tuh orang kan dapatnya 8 <tuh> aku cuma dapat 5 doang ajeer oke okay lah ya guys ya makasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton aku dapat 8 kill mantap ya guys ya uh, semoga kalian enjoy jangan lupa ya guys ya di like-like di share di sabre-sabre ya guys ya uh, makasih banyak juga buat Bang anonimos awalnya gak, dia gak, gak, gak, agak percaya ya kan tapi endingnya wah oh, kaget dia <laughs> oke okay lah makasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton uh, maaf-maaf kone serang kata maaf-maaf juga lalu Kurang enjoy guys aku mau kan video Assalamualaikum, bye bye. bye.